Kali ini gue akan jadi di sini sih sebenarnya ada rap monster tadi jenderal petuk Cari begu cari begu tarmuk endalit tapi tara bisa datang ambil lah bikin tabakarnya menyala satu itu coba mari kalau komodunya lisu papa tetara lari dari kota mana punya mari coba dengerin ini tuan tanah dari kota Palar Oh wow oh, oh, oh. Halo uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandroy <laughs> Enggak lah jadi ya jumpa lagi ya di channel gue di channel Ivan Sandroy ya. oke okay, guys ya jadi ada permintaan sebenarnya gitu loh tapi memang sih video ini sendiri atau konten ini sendiri sudah tahu satu tahun yang lalu ataupun di zaman pandemi kemarin ini loh Zaman pandemi kemarin ini sendiri rame pisan ehh cuma ini beda dari yang gue jadi permintaannya adalah bang cobalah gitu loh sekali-sekali main ke Papua aduh gila, keren ini main ke Papua jadi gue diminta nih ya kan untuk komen ataupun reaksi ya, reaksi, kan tentang Red uh, rap monster gue langsung minggir kan dulu waktu, sebelum gue kenalnya rap monster itu sendiri yang gue tahu sih kan Red uh, uh, Siapa sih yang namanya orang Papua itu memang ada kecepatan rapnya, rap battle itu sendiri kan gua tadi R.M, gua kira R.M itu sendiri adalah R.M yang sana gitu trail <tell -tell> bukan, dibilangnya jadi dari General Petruk bro gue gak tau namanya apa maksudnya apa gitu kan yang pasti nanti kita akan bantu lah gue akan bantu coba batu-batu share batu-batu informasikan ya dari yang gue dapat nih ya dari link juga yang gue dapat gitu loh. semoga cocok kalau misalnya nggak cocok ya oke okay, gak masalah nama juga manusia pasti akan melakukan salah ya gitu gitulah tapi gue mohon ada pembenaran juga ya ada pembenaran tolong lo masukin di komen kira-kira bang inilah informasi yang benar aslinya loh. seperti ini oke gue sama ya kali ini gue akan jadi ya, di sini sih sebenarnya ada red monster tadi General foto Ya betul dia seperti apa coba subscribe like, dan kami nyaranjeli ya. ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kenapa langsung ke sana? <laughs> lanjut. Keren. Duh. Ya iya keren keren keren. Jenderal Petruk keren besar Rusi Snap. Wow, Jenderal Petro kini. Oh, monster. Rap, ko gila, ko gila. Rima, flow, gempa. Dua, dua, tiga Kita langsung masuk dulu untuk si itu sendiri ya Siapa sangka Rossi atau rapper asal Kabupaten Fakfak -fak Provinsi Papua Barat kini dengan lagu bergenre rap telah meramaikan musik rapper tanah air bahkan mancanegara Lewat channel YouTube General Petruk Dari lagu rap milik Rosis Net dengan judul Monster Snap Ini telah menembus sampai dengan 5 juta views dan akan terus menanjak Jadi pada video tersebut terlihat Rosis Net tampil dengan perpaduan pilihan Beat Keren dengan ditambah gaya khasnya yang berbicara cepat dan jelas Hingga membuat namanya kini jadi perbincangan lagu masa rap itu pun juga milik anak negeri Mbah Mata yang baru dirilis nanti tahun yang lalu kini mendapat reaksi positif dari banyak channel youtube reaction. maksud gua raja dulu jadi gini gini guys gini guys nah jadi kalau misalnya di dunia sosmed ya memang kita harus lebih cepat lah seperti mungkin dari Jenderal Petruc official gitu kan dengan adanya Red Monster ataupun Rusis Snap bisa terkenal kita pun nggak akan tahu gitu loh dadam gua gue yang ditinggal, sorry banyak gue ditinggal di bekasi itu sendiri gua juga hanya gue tahu banyak Red Monster gitu kan Rusis Snap tapi gue nggak akan tahu di banyak ternyata dia adalah orang Papua dan kita juga lebih mengerti ternyata sekarang dulu kita mengenal dunia Rap itu di Bandung bro iya kan, iyalah untuk di tahun, tahun 90 atau di tahun, tahun 2000 kita mengenal dunia rap itu sendiri adalah dibantu banyak di banyak para rapper dari sana, ya kan? dan ternyata sekarang bro, gila Papua, Papua sudah merajai dunia rap di sana, keren keren dan itu lebih, makan kalau bisa gue bilang komunitas rapnya itu lebih tinggi sekarang gitu loh, hampir sama mungkin dengan ya dunia luar, masih dunia luar itu sendiri ya mungkin seperti ke Amerika yang lebih banyak rapnya ya kan banyak alih rap atau hip hop lah ya kan dulu blue rap dulu rap, nggak sih sebenarnya ada rap pada hip hop lah tapi ya memang memang dengan nyanyi berbicara cepat lah. seperti itu lah ya gue kasih tahu lagi di belanja gue bukan uh, pengusik gue bukan penyanyi rap gue pun juga bukan orang yang mengerti musik orang yang mengerti rap orang yang mengerti dia belanja dunia-dunia suara khas atau karakter seperti apa enggak gue hanya reaction atau reaktor penikmat ya yang di konten ini dan iya keren gue jadi lebih mengerti dipanye Papua bro kakak yang di Papua aduh yang di Papua Papua aduh keren Kak Allahu Akbar lanjut ya bahasanya enak lu enak banget ronyah banget gitu loh kurus yang salah ini kalau bikin talinya yang kedua dulu ya. Yo. Aksi dari konten ini yaitu aksi dalam artian yang punya konten ini sendiri adalah General Petrok menjadi viral lantaran cara bermusik yang ditampilkan dalam berkonten. Apalagi ketika mendengar kecepatan lantunan seorang rapper dengan judul lirik lagu Rosy Snap atau Red Monster. Lalu siapa personil di balik General Petrok? Komunitas dari Indonesia Timur yang mengutip tokoh pewayangan Jawa. Meski tergolong baru, komunitas hip hop asal Timur ini berisikan sejumlah nama rapper-rapper berbahaya, di antaranya adalah Sony Black, Givary Abilang, Saing Yohza, Rossi Snap, Herogila. Magar Vogel dan masih banyak lagi. Semoga gue benar ya untuk bayi bicaranya ya. Lantas, tidak sedikit juga yang bisa menebak siapa itu Jenderal Petrop dan apa lirik lagunya. Bahkan para musisi termasuk genre hip hop sendiri pun juga penasaran. Selain itu juga Jenderal Petrop juga berhasil mempertemukan tiga rapper bahaya lainnya dalam proyek kolaborasi yang diisi oleh Zen Fazer, Eko dan Puan 13. Jadi sebagian publik, menurutnya kalau Jenderal Beat mirip dengan Givari Abilang? Bahkan, gerakan rapper Givari Abilang dalam video miliknya dengan gerakan yang terdapat dalam video Jenderal itu ternyata ada kesamaan. Ini siapa nih jadinya Jenderal Beat ini? Oke, lanjut dulu ya. Keduh. Gangster. Cek merapat rap, coba-coba salah punya mengerti, silahkan boleh tanggapi, tapi jangan asal berbagi, pastikan jangan boleh kalau terada jangan Rosie Snape ini keren ya gitu, udah gue kasih lagi, boleh ketiga tentang Rosie Snape. Rosie Snape. Salah satu personil yang terlihat dalam video Jenderal Petruk Ngerap Bagaikan peluru Bahkan mengundang reaksi orang-orang luar negeri yang mencintai hip hop Banyak yang penasaran siapa rapper Indonesia paling populer Dan ternyata baru-baru ini adalah Rosie Snap dengan Rap Monsternya tidak itu saja Rosi Snap juga tergabung olah bergabung dengan komunitas musik hip hop General Petro. Hujalah wanita pengaruh hati sakit baru curhat terus taruh nama naik gitu tapi dalam hip hop kau bukan nomor satu jauh dari Apiko. Sebelum berpapat dong, mengkemudian bapak sadar. Ada baiknya sakan berbagi biar kojang tertawu diri makan dan minum sesudah nuda langsung project jika sudah kasih. Hi, gila gila Gilah. Cari Mungkin kota mungkin tapi bisa Gue pernah ngeliat Eminem battle cepet banget kayak gini nih pernah nonton juga gue lupa ininya. Gue kill. <SILENCIO> Oh, gokil. Beli dah belum bisa kejar batas sampai harus tarik bisa dapat tarik bisa dapat kalau cuma jago komentar yang kau sengaja bikin diri gengset tapi cuma lagu cinta baku tidak pemirsa maka aku juga puas apa beda? Wuuu! Apa tuh kapital udah bicara biskap zona dalam muka ini sudah yang kemarin bikin heboh kalau soal baku karat. Napas. Bicara kau cuma jago bicara bicara banyak sudah. Eh, Gua nggak tahu di belanja kalau misal untuk napi kayak seperti ini di belanja. Untuk napi seperti. Nafasnya tuh gimana ya? Alangkah baiknya di bang untuk bang ratus net atau atas napas tapi memang begini gitu kalau bisa dibelanya dalam satu tarikan napas bisa lanjutlah entar masih baru kenapa gua dari dulu sih gua untuk reasiin dia oke, okay, buat teman-teman semua diberikan kira-kira untuk dari reponster atau penjender fight official ini ada ga lagi ya ini kayaknya gua, gua ngeliat keren ini udah masuk 7 juta loh tadi yang gua dapet info aja 5 juta ini 7 juta wakbar gila dan di upload itu 5 November tahun 2020 ada lagi ya yang lebih gila dari ini ya ataupun yang yang mantep juga lah gitu Jangan lupa subscribe-nya dan komennya loncengnya Assalamualaikum Wr wabarakatuh. Ah susah Jangan lupa subscribe-nya Like dan komennya <gulitakan> Susah ya Susah kan Itu dia Ngerap itu nggak gampang Kalau kata Sekoji loh Kira ngerap itu gampang apa Ngerap itu nggak gampang <gulitakan> Jangan lupa subscribe-nya Like dan komennya Loncengnya di atingkan Wassalamualaikum Wr wabarakatuh.